Hai guys, kali ini gua bakal main Minecraft, kontennya akan sedikit berbeda, jadi ditonton sampai habis ya, langsung aja lanjut ke videonya. Oke, okay, kita sudah mulai. Langsung aja, kita di sini cari kayu. Gua percepat biar gak kelamaan. Di sini, gua lanjut bikin crafting table. Dari kejauhan gua melihat ruin portal. Langsung gua samperin. Lootingan dari ruin portal ini lumayanlah buat awal-awal. Gua coba nyalain portalnya. Dari kejauhan gua melihat makanan yang enak dan bergizi. Langsung gua bikin kapak. Akhirnya setelah lama nyari ketemu juga di desa. Gua memutuskan untuk nginep di rumah orang. Gua menemukan makhluk hijau kebakaran. Gua nemuin alam bawah bumi. Di sini, gua mencoba membunuh Bambang Besi. Karena perlatan gua udah cukup kuat gua akan menelusuri isi alam bawah ini. Langsung aja terlusuri. Di next video. Dadah.